Hey Guys, gue sudah di sini. Kita langsung aja masuk ke site M1 Dimana mana SCP 4335 ditahan. Nah, di sini kalian bisa lihat gue ada di Seven Game Dimana site M1 dan SCP 4335 berada. Seven Game khusus untuk peneliti Foundation. Kita langsung masuk aja ke dalam site M1-nya ya, biar kita tur langsung dalam gimana isinya. Di sini kalian bisa lihat ada pintu masuk ke site M1 dan pas ya Isinya ya dalam banget, jadi kita harus turun ke bawah tangga ini yang panjang ini. Nah, kita akan sampai di pintu awal ketika pengen masuk ke dalam set M1 nya ini. Di sana itu ada ruangan-ruangan yang dibutuhin untuk kebutuhan penanganan SCP-4335 nya. Nah, kalau ini, itu ruangan dimana SCP-4335-nya ditahan, yang nanti akan kita cek juga sebelum ke sana. Pastinya, sebelum masuk atau kemana-mana, kita harus buka shalker box merah ini, yang isinya info dan barang-barang penting untuk kita semua. Baca dan pakai sebelum masuk ke site M1. Di sini ada buku wajib dan harus dibaca sama peneliti Foundation. Kita baca sama-sama ya Di dalam ruangan ini ada makhluk yang bisa melukai dan menyerang siapapun yang melihat dirinya Jangan lacak jika kau melihat asap dan tangkai daun warna hitam Jika bisa, coba untuk menutup matamu dengan kain dan melusuri game ini menggunakan suara saja Investigasi harus dilakukan jika SCP-4335 menyerang pemain-pemain Minecraft lainnya Dan ketik tulisan ini dicat kepada mereka jika ada seseorang yang bertanya, mereka ada di mana dan yang lain pergi kemana, jawab kau tidak mengetahui apapun. Jika kau itu sebenarnya tahu, beritahu pemain Minecraft lainnya untuk mematikan game mereka dan segera untuk melapor ke direktur penahanan SCP-4335. Jika kau merasa mual, pusing, atau halusinasi secara suara atau penglihatan, keluar dari game Minecraft ini hancurkan komputer yang kau gunakan dan segera telepon ke nomor 5550162 dan yang terakhir bilang kepada mereka bahwa kau mengalami fenomena aduan maka kau akan dijemput dan diamankan oleh foundation nah di sini juga ada salinan buku dari dokumen asli SCP-4335 tapi ya kita nggak baca semuanya di sini dan nanti akan gue jelasin ke kalian semua tentangnya. Kalau udah kita harus ambil semua barang yang ada di sini dan pakai biar kita aman dari 4335 Ini barang yang wajib harus dibawa sama personal foundation di sini. Tentunya akan gue ambil semua. Wajib banget harus bawa barang yang ada di sini karena bisa buat crafting dan lain-lain setelah gua ambil sudah saatnya gua akan memakai armor dan peralatan yang dibutuhkan untuk diri gua sendiri biar aman dari SB 4335. Nah karena kita udah siap dan lengkap saatnya kita tur ke dalam site M1 dulu ya. Di sini ada villager breeder tempat dimana ya kita populasi villager di Minecraft karena kita butuh barang yang dibutuhin dan ya salah satu yang paling cepat di sini ya kita spam banyak villager sini. Wah, main Carter rusak nanti dibutuhin deh. Di sini ada Animal Farm. Untuk kita farming wall-wall yang dibutuhin dan juga stok makanan buat kita survive di sini. Tentunya, jumlahnya lumayan banyak ya. Kita langsung saja ke ruangan selanjutnya aja ya. Di sini ada Wheat Farm. Dibuat dengan Redstone Faber otomatis untuk kita ngakuin ini. Ya, secara otomatis. Stok makanan dan item di sini seperti Animal Farm yang di sebelah. Dan kita punya trading hall, tempat dimana kita buat trading item-item yang dibutuhin sama villager yang ada di ruangan sebelah kayak tadi. Dan ya jumlahnya banyak banget di sini. Tunggu, kita cek ke farmer ini apa tradingnya bagus. Dan ya emang bagus dan cocok buat di sini. Ada sugar cane farm nggak terlalu penting sih, tapi di sebelahnya ada kamar para personel yang bekerja di set M1 ini dan oh di sini juga ada catatan insiden kecelakaan yang terjadi yang nanti akan gue bahas semuanya belakangan aja karena kita di sini masih tur. Di sini ada chest pribadi para peneliti foundation yang pernah tinggal di sini. Isinya peralatan mereka yang semua kayak gue. Ya, mereka cuma bertiga doang. Di sini juga ada peta area Minecraft yang secara keseluruhan. nggak kelihatan kita tertutup. Dan oh juga ada Ender Dragon Egg disini. Kita langsung aja jalan lagi dan disambut dengan ruang penyimpanan furnace juga enchanting untuk kebutuhan kita semua. Di sini juga ada main untuk kita siapa tahu kalian butuh iron atau diamond gitu ya kan. Kita lanjut lagi, gak lupa tentunya kita punya ruangan khusus untuk iron farm dan lumayan banyak juga ya uh, hasil iron yang ada di sini. Dan ini adalah pintu masuk ke set M1 bagian letternya Langsung aja, yuk masuk ke neternya. Di sini kita turun lagi lewat tangga, dan ada dua arah. Kita ke kanan aja dan di sini kalian bisa lihat ada nether Farm buatan kita sendiri di nether ini Dan sebenarnya kita bisa aja sih tapi ini belum selesai jamun jadi kita nggak usah kesana dan langsung balik aja ya ke dunia awal tadinya kita Dan langsung masuk ke tempat penahanan SCP-4335 Nah kita saatnya masuk ke dalam containment roomnya tapi kita harus bikin boat dulu di sini karena ada es dan biar cepat kita pakai boat aja ke tempatnya dan saatnya kita berseluncur. Let's go. Kita sudah sampai di depan pintu ruangan SCP-4335 dan tentu saja ada penanganan Mimetic kill agent sebelum kita masuk. Ya kita masuk aja langsung. Di sini ada catatan tabel anomali yang kalian lihat dan ruangannya besar ini adalah ruangan untuk menahan SCP-4335 luas banget lah pokoknya kalian bisa lihat di sini kalian lihat ada sulker yang sama dengan untuk personel tadi dan juga beberapa item peralatan yang juga dibutuhin ketika pengen masuk ke dalam ruangan 4335 dan juga air oh iya gue butuh air siapa tahu kebakar atau semacamnya ya kan ini ruang kendali jika scp 4335 lolos di mana set M1 akan diledakkan seluruhnya jika SCP-4335 kabur dari tempatnya, dan ruangan besi serta air banyak ini adalah ruangan di mana SCP-4335 ditahan. Ini semua demi kenyamanan agar SCP-4335 tidak keluar dari sel penahanannya, dia. Dan kalau kalian penasaran, sebenarnya ini tuh punya tiga lapis. Dan nah, setiap lapisnya dengan iron block yang juga diisi dengan air sampai penuh di setiap lapisannya tersendiri. Dan ketika masuk ke bagian atas penahanannya ini, kita bisa lihat ratusan chicken yang ada di sini. Karena mereka penting. Tapi gila gue nglek banget di sini. Di atasnya juga ada kolam yang terbuat dari lava untuk penanganan yang siap untuk menghancurkan ini semua. Ayam-ayam yang ada di sini tuh penting banget. Karena ayamnya bakal ngeluarin telur atau item yang nantinya akan dijadiin makanan untuk scp 4335 nya itu sendiri Harus ada banyak karena scp 4335 harus diberi makan 24 jam setiap harinya Tentunya nanti telur-telurnya ditanggap sama hopper yang ada di bagian bawah, bawah dari ruangan SCP-nya ini Yang nanti ditaruh di dalam sistem redstone untuk beri makan scp 4335. Jika kalian penasaran, nanti hopernya bakal transfer semua ke bagian hopper yang ini yang masuk ke dalam dropper untuk ngasih makan SCP-4335. Kalian bisa lihat kan telur-telur yang dilempar dan dibuang ke dalam box penanganan SCP-nya tersebut untuk dimakan dia. Keren bukan? Dan kalian bisa lihat ini adalah ruangan untuk menahan SCP-4335-nya sendiri. Tempat dimana dia tinggal di sana dan ditahan oleh Foundation. Ya, karena ia sangat berbahaya untuk ada di sini. Meski makanannya harus aktif setiap saat biar dia nggak bosen dan mencoba untuk kabur di tempat ini, maka itu sangat penting. Bagian dari atas ruangan ayamnya juga ada kolam terbuat dari lava yang juga di bawahnya lapisi dengan banyak TNT block. Nah, sekarang kita cek ruangan untuk aktivasi menghancurkan seluruh site-nya ini. Saat kita masuk bakalan ada tiga pintu yang menghadang kita dan pada akhirnya akan ada t-kill agent yang ditaruh di dalam ruangan. Ini untuk keamanan kita semua. Di sini ada lever di atas yang gua saranin jangan dipencet atau seluruh site M1 bakalan hancur. Itulah isi dari ruangan pengendali kehancuran ini. Nah, itu harus dicek setidaknya sama satu personel foundation apparatus-nya agak error atau semacamnya pakai ender poro untuk kesana kesini biar enak dan kalian bisa lihat lagi tuh telur-telur yang -telur dari atas keluar untuk ngasih makan SCP-4335 setiap saat keren bukan dan kalau kalian minta gue untuk masuk ke dalam eh, enggak deh gue nggak mau Nanti aja kapan-kapan aja ya. Dan video untuk pembahasan SCP-4335 nanti akan gue upload dalam waktu beberapa hari ke depan. Jadi jangan lupa untuk selalu update, update dengan kita, dan jangan sampai ketinggalan video pembahasan SCP-4335. Jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.